Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat lestar dimanapun kalian berada. Selamat datang dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian di TV yang akan memberikan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky pilar.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 Baiklah sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali kabar terbaru Di siang hari ini tentunya kita ke kabar pertama Kita lihat persahabat ya sudah tentunya diingatkan kembali Untuk kita semua para fans Persahabat ada unggahan dari akun yang yang gelong 16 Mengingatkan persahabat ya jangan sampai lupa Tanggal 13 lamaran Leslar Persahabat ya sampai tentunya dilingkari tanggal 13 Dan diingatkan khusus lamaran Lesti dan Rizky Bilar. Ini luar biasa banget, sahabat ya. Tentunya banyak sekalian yang nggak sabar menantikan acara sakral lamaran Lesti Bilar yang akan diselenggarakan hari Minggu, tepatnya tanggal 13 Juni 2021. Di situ tentunya disebutkan bahwa tanggal 13 Juni 2021, hari setengah patah hati nasional Aduh, yuk banget nih Pak Sahabat ya <gifat> Kita doakan mudah-mudahan acaranya lancar dan tentunya sampai hari-hari resepsi akan nih Pak Sahabat ya Doa kita selalu tentunya ditunggu dan tentunya kita selalu panjatkan yang terbaik untuk idola kesayangan kita dan ke kabar berikutnya, bersahabat kita mendapatkan kabar bahagia juga nih, tentunya akan mendapatkan vitamin dari Leslie Bila. Pasal ya kita lihat keunggahan selanjutnya. Wow, bersahabat ya, coming soon. Tentunya bakal ada video atau vlog bareng Vera Bramasta Bersahabat ya, yang mana kita baru lihat ada Leslie Gejora yang sedang main bareng Amabel tuh aduh luar biasa cute banget persahabat yang makin gak sabar nih tentunya menyaksikan vlog ini persahabat ya doakan saja mudah-mudahan segera di -up mudah-mudahan kita mendapatkan vitamin bahagia dari idola kita, persahabat ya. akhirnya keciduk juga nih persahabat lesti kejora ketika tentunya main ke rumah bilar, persahabat ya. tentunya ada dede, ada haris dan vera juga persahabat ya. doakan saja mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan, kejutan serta vitamin vitamin cidukan manja dari lesti dan rizky bilar. Dalam postingan juga tentunya banyak sekali komentar, banyak sekali respon dari para fans Salah satunya ada dari akun standout saya yang berkomentar Wah ada abel berarti kemungkinan ada konten juga ya Tuh para sahabat, ya, pastinya bakal ada kejutan yang diberikan untuk kita semua dari Lesti dan Rizky Bilar Mudah-mudahan bersahabat ya, hari ini kita juga mendapatkan cidukan vitamin langsung dari Lesti Bila Tunggu saja info dan kabar selanjutnya. Mungkin ini informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? silakan berkomentar. bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.